Halo sahabatku, jangan lupa beri komentarnya, tekan like jika suka, share dan subscribe, tekan tanda lonceng untuk notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Halo sahabatku, kali ini saya mengulas manfaat sayur keladi untuk kesehatan. Baiklah, agar tidak berlama-lama, mari kita saksikan tentang manfaatnya. Keladi mempunyai nama saintifik berupa kaladium, terkenal sebagai sayuran yang berbumbu yang berasal dari keluarga araceae. Biasanya tumbuh di tanah gambut yang tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Keberadaannya tergolong mudah sekali ditemukan di berbagai daerah. Pada 200 varietas dari sayuran ini, ada yang dapat dikonsumsi dan juga ada yang tidak boleh dikonsumsi karena bisa membahayakan tubuh. Keladi merupakan tanaman yang biasa dibudidayakan, maka di berbagai daerah Indonesia masih ada yang menjadikan keladi sebagai makanan utama. Selain umbinya, batang keladi juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Umbi keladi dipercaya banyak mengandung vitamin C dan antioksidan yang banyak berperan dalam merawat kesehatan sel Selain itu, keladi juga banyak mengandung mineral seperti potasium, kalium, dan kalsium yang menjaga kestabilan metabolisme dan kesehatan jantung Daun keladi juga dapat dikonsumsi sebagai sayur karena mengandung banyak serat serta vitamin A dan vitamin C Hampir 90% dari seluruh bagian tumbuhan keladi dapat dimanfaatkan yaitu daun, batang, dan umbi keladi Dalam 100 gram batang keladi terdapat 20 mg fosfor, 60 mg kalsium, 400 mg karbohidrat, 100 mg serat, dan mineral-mineral lainnya karena itu, batang keladi banyak dimanfaatkan untuk kesehatan Berikut penjelasan manfaat sayur keladi untuk kesehatan 1. Menambah stamina Jika sering mengkonsumsi sayur keladi, khasiatnya dapat menambah stamina dan agar tidak merasa capek cocok bagi yang beraktivitas rutin atau berolahraga. Dua, kesehatan jantung lebih terjaga. Kesehatan jantung dapat selalu terjaga dari beragam gangguan yang akan menyerangnya. Dengan begitu fungsi organ tersebut menjadi lebih lancar saat sedang memompa darah di dalam tubuh. Hal ini terjadi berkat bantuan dari atom kalium serta kalsium yang berada pada pelati. Tiga cocok untuk diet. Pada setiap butir keladi terdapat 112 KKL kalori. Atau dengan kata lain mampu mencukupi kebutuhan harian tubuh sebesar 6% Hal itu menunjukkan bahwa sayuran ini tergolong rendah kalorinya Sehingga sangat cocok sekali untuk digunakan secara teratur di saat kamu sedang melakukan diet 4. Mengandung Omega 3 Penyakit berbahaya seperti jantung koroner, kanker, stroke dan sebagainya dapat ditegah timbulnya Sebab geladu ini mempunyai kandungan asam lemak omega 3 Yang sangat mampu menutrisi tubuh dan melindunginya dari berbagai gangguan penyakit tersebut lima mencegah komplikasi penyakit terkenanya beragam penyakit berupa stroke, diabetes, pembengkakan lambung dan masih banyak lagi yang diderita dan pada tempo yang sama itu yang dinamakan dengan komplikasi adanya makronutrisi seperti banyaknya vitamin dan mineral pada peladi membuat sedikit nyaman dan tidak perlu khawatir karena dapat ditegah olehnya. Enam, kaya akan serat alami. Walaupun kamu cuma makan sedikit keladi, namun perut akan terasa kenyang. Sebab pada setiap 100 gram sayur tersebut tanpa dicampuri garam ternyata di dalamnya mengandung 5,1 gram serat. Sistem pencernaan manusia pun menjadi lancar. Tujuh, Untuk mencukupi kebutuhan protein Memanfaatkan keladi sebagai makanan keseharian dapat membantu mencukupi kebutuhan harian protein dalam tubuh. Kandungan tersebut sangatlah diperlukan manusia supaya tumbuh kembangnya dapat berjalan normal dan stres pun bisa terkorban. 8. Sebagai antioksidan Racun mengkonsumsi pelati, tubuh manusia dapat mengatiasa terjaga. Karena pada setiap satu cangkirnya ada 11% persen zat antioksidan yang berasal dari vitamin C, maka dari itu apabila kamu teratur memakannya, akan terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang, misalnya seperti batuk, pilek, dan flu. 9. Memperkuat tulang dan gigi Dua kandungan yang paling berperan saat pemadakan tulang serta gigi adalah fosfor dan galib Tersebutnya, atusan tersebut membuat manusia menjadi pemindah dari OCO Melancarkan sistem pencernaan, mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti keladi, berguna untuk melancarkan sistem pencernaan manusia. Khusus besar di dalam tubuh pun akan makin maksimal primordannya, dan hingga BAB akan lancar dan dari penjelasan 10 manfaat sayuran tersebut masih terdapat kandungan dan manfaat lainnya yaitu mengandung diatesi nutrisi kuku pada manusia mengobati asam urat menurunkan kolesterol tinggi mengatasi kulit dan membantu memperlancar detoksifikasi racun mencegah penuaan dini, meredakan batuk, membantu menyembuhkan dermatitis, mencegah sakit maag, melancarkan sirkulasi darah, mengandung protein nabati, membantu memperlancar regenerasi sel yang rusak dan meningkatkan daya. Dan telah mengetahui semua manfaat dari sayuran ini, jika mengalami gangguan kesehatan seperti di atas, apakah sahabatku akan menggunakan sayuran tersebut untuk mengatasinya? Selamat untuk mencobanya.